train Lebrando okay, terima semua. kasih. Candy candy. Thank you buat semuanya yang udah bantu mau berapapun itu ya. nggak jadi totokan kalian semua paling keren. Ini ada hadiah dari Brando. Enggak ya, enggak ya. Nggak, nggak, <laughs> garing. Kira